dapat cek, cek Semiliar, dua miliar, tiga miliar, empat miliar, lima miliar, enam miliar, tujuh miliar, hai, miliar, sembilan miliar, sepuluh miliar Semoga yang nonton channel ini Yang nonton full tanpa skip Uangan ditambah oleh Allah SWT Sepuluh miliar Amin ya hai, hai, jajin satu satu teman-teman ini jadi saya mampir ya mampir di uh, tempatnya soto dimana dimana ini maka -maka itu. Di sini. <guluh> ada ada biatar, ada foto Nah, itu <guluh> ya itu foto. Berapa ya itu ya? Ya pokoknya itulah. <ties> nah, ya, pada orang. Ya, nah. Jadi dia we'll pernah sini, di tidak di jadi seperti Ini, ini, so, Ada, apa, aku. Di sini, nih, biar jelas, nih, nah, ini dia. Mampak, Mampak, <coughs> halo putri, halo, bro. putri negara, halo bro, halo bro, halo bro, halo bro, ah, halo, guys. halo guys, pengen live di mana, di kuburan kan, yang maju-maju, enggak <tuk> <biasa>, kelihatan <tuk> lu, enggak usah maju-maju. Gak usah maju-maju, gak kelihatan gambar. Nah ini, ini nih, apir ganteng, apir. Ini kakaknya Putri Negara, ya. Putri Negara. Nah yang sebelahnya itu jarang makan, itu jarang makan. Ada... Gak mesen itu. <laughs> <laughs> ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, Soto ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, ayam, Es manis Mas. <laughs> <laughs> eh, eh. Ini dulu kuahnya, Guys. Hmm. Ini enggak mm -hmm. lucu lucu lucu bisa orang dua dua Haji ada <tuh> jeruknya. jeruk jadi, soalnya gitu soalnya seperti ini soalnya seperti ini ngangkoknya kecil cukup untuk mengisi kan? perut perut kan? Pas satu porus ini kemudian jeruk kemudian hari ini mukbang mukbang acar ada acar nih ini acar Acar kalau yang kurang garam bisa ditambahin garam. Nah ini acarnya, tambahin acar, acar. Kalau mau ada yang pedas, pedas, manis juga. Kalau saya nggak suka enggak suka pedas, ya kan. Dan ada kecapnya. siapa itu? Mari kita numpang numpang soto barang berapa ya? Eh, teman-teman kita lanjutkan makannya. Yes, teman-teman. Gila. <tuk> Gila teman-teman. Jadi, ini ya. ya. hmm. kan saya <tuh>. hmm. kasih tahu. terasa. dulu. teman-teman. Ada okay. yang mau coba? Ada yang baru coba? Nambah nambah, seger pagi-pagi soto soto Haji Fatina, soto seger. Pasti rata-rata orang di sini akan mengatakan seger soto seger. Hmm enak <tuk> makannya ramen ada yang <tangan> ini siapa mau nyoba-nyoba itu, gak ada satu pun itu gitu. Hey, ya? <laughs> eh ini mau dibeli kok? Solo ke pergi. Nih kamu mainnya tuh Apa? Ini tuh Ya udah sana. Gak <laughs> <laughs> gitu. Oh, itu tetap dulu, dua. satu, eh. aku sekali satu, satu. begini ya. Bukan bukan. Wah, di benar sih, saya saya di situ ada pilihannya. itu ada ugang, hmm. ada, gang, ada, gang, ada. Tungguin, oh, enggak ada. Okay. Oh, ya? Oh, <tuk tangan> eh, mau hmm. Iya, beli. Oh, ada KTB beli, ya, udah beli. Ada nah. bumbu, ya, Udah beli, Ada ya, syaratnya. Ya dulu. Ibu, Nanti di Di. Kita makan Kan di juga udah ada kan? Nih, orang Jawa itu ngomong di sama ya? Sama. itu makan udah kenyang aku makan sampai di video video saya berikutnya teman-teman lupa assalamualaikum tetap jangan bosan nonton channel saya ini sebab yang nonton <laughs> yang nonton channel saya ini full tanpa skip saya doakan buat saya tambah sepuluh juta.